Balik modal dalam waktu dua minggu dari usaha Barbershop, emang bisa. Ini dia, 5 fakta menarik dari Barbershop kontainer yang wajib kamu tahu. Yang pertama, proses pembuatan hanya 7-14 hari sudah siap pakai. Barbershop Container bisa dipindah-pindah lokasi kemanapun kamu mau. Hemat tempat, serta desain unik bisa di-custom sehingga menjadi daya tarik customer. Gimana? Menarik kan konsep ini? Jadi tunggu apa lagi? Buruan, cekot sekarang juga dan klik link di bio.